Hei, kenapa seperti ini? Oh, masak. Oh. oh. Dia hampir. Dia hampir. Dia hampir. Aduh. Oh, kenapa Jadi, kau mau apa ini? Oh, orang ni bayu nak ditaklung. Bayu nak kena. Aduh, buyu. Mengapa lupa padaku Ah, Selama engkau dirantau Ku tunggu-tunggu dirimu Abing Apa? Baiklah-baiklah, jangan lalu, kan? Nanti, lah Nanti, lah Nanti, lah Nanti, lah agak menan betul okay. eh, dek Ada adik mau nanya, gimana kebisahan hubungan kita? Hubungan kita, adik? Hmm, soalnya orang tua, adik juga udah nanya. Ya, adik, sabar dulu. Abang juga mikir, karena kita pacaran udah lama. Orang tua pun udah tahu, kan? Kita sama-sama udah setuju, kan? Yeah. Tapi, adik, sabar dulu, karena abang pun lagi cari uang. Betapa kejam dirimu, tinggalkan aku sendiri. Bapu lagunya oleh? lagu lagu putuh cinta, tapi... wei. Tak lagu lain kah ranggu? Buat kawin sama main. Ha lah. Oh, lagu. Heh, tak ada di kampung. Bengkana, cewek dan siapa-siapa. Eh, ah! e hai. Boy no. Ha? Boy no. Oh, oh ha dah tak drone lagi. Kan dah hormat tu, no. Pohana Pohana gala, daun-daun tu ayo, daun-daun tu bawang kan. Ramu kan? Ya, gom. Kira-kira bubuhlah upo dengan yo. Ha biasa ini jela kami. Eh ramu. Pajang ponu pelara kameng irono. Ye, menteng lambat. Kang ka trek kalung pelara kameng, nyan pang kameng nyan, munyo ti kedilagut, demi pang ketunangan, lo rencana nak mengawin. Jela pelak ego menaji pelara kameng. Ana yadua sayang kameng irono nya pada tajai apa kan duduk saja kameng nyororong lagi kameng ho bunokon wah ronoh bo heran teton eno kalau kui tiga munoh hanara nino jadi rambu kan masalah kameng ngan kami ikat kameng kami ikat kameng kan nyor tajai nino pamisiro dik bah ho ninda tak ada mitara rezeki dik oh minta ada rezeki lebih ha tak ada rezeki pupu yang mutu merah tekik mutu mutu merah waina waina dah jaru eh baik bahu oh kena silo le kaler belum nah, ganggu oh, hey, eh buka eh dong? ada oh, eh, kamu di sini? abang siapa? Bukan siapa siapa masuknya. Hmm. Kamu berdua ngapain di sini? Oh, kami cuma duduk-duduk aja lah, Bang. Ya betul, di sini tempat duduk akan tetapi bukan di sini tempat duduk. Emang urusan sama Bang apa? Enggak ada urusan-urusan, Bang. Cuma apa? Saya lihat duduk berdua itu saja. Kan kami cuma duduk, enggak ngapain ngapain Oh, enggak ngapain ngapain Bang, ya. minta maaf. Jadi pukulah itu pukulah uh, Oh, oh, Bang. Huh? Jangan marah-marah, Bang. Nih, nanti gede. Jup. Yep. Nak aku dah bang Dek. Urang. Ya ali tahu, mimpi pahlaga lah. Sudah saya bilang kemarin, pokoknya kita akan selesaikan secara saksama. Aa. Oh udah beres. Kapan? Malam ini ke Singapura Okey baik, baik. Dibacara itu nang. Utarna. Apa pedit kah natro? Ino hati. Nyo kapoh limang lewat. Hei bos, ada apa bos? Duduk dulu. Iya ya. Memang ngomong bos ya. Gimana enggak ngomong? Ini ada masalah sedikit yang harus kamu selesaikan. Masalah apa, bos? Masalah besar sekali yang harus kita selesaikan untuk hari ini dalam detik ini harus selesai. Cari si boy, sampai dapat. Kapoan? Untuk hari ini, enggak boleh lagi besok atau untuk malam. Pokoknya hari ini harus ada dia. Siap, Bos. Okey. itulah dapat dia. Bawa kemari. Siap, Bos. Ya, siap. Ya, laksanakan. Jangan kurang ajar dia, Bos. Coba lihat pemandangan itu, Dek. Pemandangan itu indah kan? Hah? Hmm? Ya. Sama juga ke Adik, gua pandang indah. Lu hmm, enggak usah dah. Di sini deh. oh di sini kalau lu ya emang ya. kan, kin... kenapa bang oh memang kau suruh pulang sama bos jadi ada masalah apa boleh udah pulang emangnya kalau emang yang bos yang bos emangnya boy salah apa sama pak bos Kan udah pulang udah pulang sih kak kak kau kek kau kek emang ngomong juga nggak tahuan aneh bang ini emang iya ada terlihat samparin orang nggak jelas hey pokir bos yudi dari bu jadi Uji. panggil aja bos anda sini oh mudah rio, mudah rio bos dong De oh my god oh. oh kami gak mau tau bang, kami lagi duduk kesini masa kapan-kapan duduk? jino kok pegang apa po, bos? gak ya. ya, udah bilang, bilang, bilang sama oke, kok pegang apa bos? oke, pergi aja bang gak jelas ya, kalau ya. Datang, datang samperin orang kenapa lambat sekali setona udah jam berapa ini gak sesuai seperti instruksi perintah bos? kenapa lambat sekali? Ini sudah jam berapa? Saya suruh cari si boy itu belum dapat. Apa hasilnya? Sekarang tidak ada hasil yang kau bawakan. Muno, Bos? Saya buka eh masalahnya, Bos. Dibuka boleh ini, Bos. Pokoknya saya buka. Ayo buka, buka bawa ini, Bro. Jadi rugi saya bayar kamu itu. Gimana, sih? Garuh rugi Ji. Bahaya awaknya. Jadi anggota saya yang lain. Bahaya, bahaya. Suruh urusin sama mereka. Bawa tu, kau pergilah, bawa-bawa yang nak. Cari si rambut sampai dapat. Dia bawa, bawa, bawa dia mana? kemari. Tak oh, iya. bercus, keluarkan kamu. Siap, dan. Lepas, kan, murah punya. Memang empat lho, kena tahu aku nak. Hujak ya, lepas, kudek. Bos dah hujan. Pak guru. Oh, yang kedua yan. Yang kak, Yang kedua bos Oh, yang kedua-duanya eh, kemudahan dah. Oh, dia. Peng, peng, peng. Nape? Nape? Kenapa? ape? Oh Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Jaket Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? kamu Kenapa? kamu Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Dek, nggak pas lagi duduk di sini, Deknya. Oh, iya, ya. Jolongkan itu, ya. ya. Kita pulang aja. Semua tidak beres dalam bekerja sama saya. Bos, bos. Hei, bos. bos. Ya, Iban, duduk dulu. Nggak pedek, Dek. Beres, beres. Iban, guna. Ini masalah besar bagi saya. Masalah apa, Bos? Tolong kamu jalankan segala instruksi saya, bereskan itu namanya si Boy. Coba lihat orangnya. Okey, saya akan tunjukkan. Jika bisa, sikat habisin dia. Ini apa meluluk kelungki dompet saya? Hah, ini dia. Terkejut saya lihat dia ini. Seperti meruah. Coba ini sakitkan di hati saya. Mugru-guru hati jantung saya. Oh, ini bukan seperti meruah, bos. Meditikus, bos. Lihat ya. kumisnya. Ya, urus, bos. Ya, uruskan gampang. Ya. Maka, oleh karena sebab itu, Tolong kau sikat. jika bisa. Habisin dia merah, merah. Bayaran 50 juta buat kalian Pokoknya gil, asal gil, aku gil. puas Iya Selesaikan ah. Belak-belak-belak Belak-belak Belak-belak belak Loh ya. Kok seperti ini Nak pergi primal Oh iya uh, uh. Duh, Yang pokoknya Dia harus api. Bawa kemari Sikat habisin dia Siap. 50 juta Biar kuat hati saya. Ini sakit sekali okay, hududu-hudu jantungku. Hei, hei, hei. Ini kamu yang? Iya, emangnya kenapa bang? Tikat, tikat. Hei, kamu ini. Tumpah. Tumpah ini banget. Ada apa ini Ada Ada apa? Ada Ada, ada ay, apa? Apa ay, ada apa? Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Ada apa ini? Caji, caji, caji! Apa-apa ini? Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Halo Tonang, gimana? Mengenai tentang masalah apa itu si boy? Sudah aku dapatin? Ah, Udah aku bilang sama Rambo untuk beresin. 50 juta ini cash dari saya. Pokoknya habisin dia, sikatin dia ini. Jangan sampai singet kacamataku, aku. Tau. Ini buat saya marah selalu. Dik, <tuh> gimana kok bisa lepas, adik? Tadi adik kan ditarik, tapi e, pasun di situ, bang. Jadi nggak diapa-apa ini kan, adik? Gak apa-apa, abang sendiri nggak apa-apa, kan? -apa. Apa -apa? eh. Gak apa-apa, cuma abang dipukul di sini, adik. Adi, hampir hampir penyok. Tapi nggak apa-apa, adik. Sama, anak. kita pulang. Ya, dah datang lagi, meringat lagi. Parah banget. Nggak tahu kamu ini saya hukum sekali panas. Harus hut baju. Ah, okey, beres. Ah iya. Ah seperti itu. Ini baru anak buah saya. Iya, iya. Oh, boleh, boleh, iya. Okay. Ya, iya. Ya. Oh, boleh-boleh, ya. Okey. Ya, Waalaikumsalam. Ah. Uh, ini baru anak buah saya. Kalau nggak panas sekali saya, eh harus buka baju ah badan tu lagi ni batang-batang tak hambur tiga amcih baru ini ni senyum hal belum ni lek baru masa aku baru ni tu ni pun ni mubuan cewek kat tinggal ni janji pun jat sama-sama bahkan kanan cewek kai pelum hal lain Oh, puluh api katuput nyampai yang pas dah jatuh bak bos ni lek haa betul dah jatuh bak bos ni lek Kenapa enggak? Kaya tu. Kadang-kadang keutam kahwin Si Irban ni nanti loh, jadi loh macam. Legas sekali saya. Si Boy harus musnah di muka bumi ini. Bos, ya, bagaimana kerja kamu? Aman bos, aman terkendali. Ah ini saya membuat bangga sekali. Boleh saya duduk bos? Boleh duduk silakan. Bagaimana mengenai tentang masalah si Boy? Sudah kamu habisin, sikating dia, memusnahkan dia? Siapa si Boy, Bos? Boy yang saya kasih foto kemarin itu. Oh, yang mirip tikus itu, Bos ah? Itulah yang dia. membuat saya sakit hati. Uh, tenang Bos. Aman itu, Bos. Masalahnya, si Boy sudah saya musnahkan, Bos. Musnah, mana buktinya? Kenapa kamu tidak bawa kepada saya? Uh, buktinya ada, Bos. Ada. Tunjukkan pada saya untuk hari ini mayat dia. Hmm. Tanya aja sama penonton itu, Bos. Penonton ada yang nengok itu, Bos. Huh? Penonton mana? Itu penonton tu ha? Nak kalan lah? Nak kalan lah? Ada Ada Saya mahu minta uangnya bos Banyak uangnya bos Mana bos? Uang Ya Uang apa? Ya uang musnahkan si lah bos Masa itu nak ngerti si bos Gimana saya berikan uang kepada kamu Sedangkan kamu tidak memberikan bukti kepada saya Mayat tidak ada di depan saya Oh Allah nak mahu tahu Leng pokoknya bank Yang janji baru RM50 juta Kemangat bank RM50 juta bos Ok slow Pokoknya jangan gabung. Panen lele ini saya kasih buat kamu. Oh, Lohong Tim! Lohong Tim, Hei tak baru bawa si Boyan. Masa uh, baru nampak, Panen lele nampak. Pajan panen lele, Tuan ke? Lohong Tim, belum jina waju Dalam lho. bulan ini sudah panen. Jangan banyak kau cakap. Jadi kau mau apa ini? Oh, pek roh ni, pek nak kena tak long. Bek nak kena, kena. Hei, kenapa seperti ini? Pajan oh. oh. oh. ni bayu? Pajan ni bayu? Ya, seluruh. Saya akan bayar. Yang butuhi pajan. Kapan kamu mau? bayar? Lupa lah, orang-orang saja. Benar, orang-orang. Jangan uroh. hari ini, besok atau nanti malam. Bagaimana? Saya akan ambil dulu. Baru transfer kepada kamu. Tahu? Kita sama-sama pijut. Kenapa kini? Kenapa tidak bermusyawarah ke keluargaan? Maaf, kenapa kamu Lupa. Kamu juga enggak ingat. Sudah saya lupa. Kamu juga tua. Ini kamu bodoh apa? Bukan. Oh, betul-betul. Bodoh ke, Lung? Lung memang bangai. Tapi, punya masa lapeng kamu bangai. Punya masa lapeng kamu bangai. Eh, sudah kotor baju celana saya. Kamu harus ganti. Oh lah, aku no. waktu itu-mu itu mengganti-gantinya Anan. Kalau kamu enggak akan balik apa-apa. Ya pokoknya henti, buna pengelum patot. Mempelu tidak kemangan Anan. Nanti kau.